Zaman sekarang komunikasi dengan media sosial bukanlah hal yang baru, malah sebuah keharusan. Tahu nggak, manusia purba juga punya media sosial loh. Ini dia media sosial manusia purba. Ini berawal dari manusia purba yang hobi cara-cara painting goa. Lukisan yang ditemukan pada tahun 2017 di goa Leang Tedungge, Pulau Sulawesi, Indonesia, diyakini sebagai lukisan tertua saat ini perkirakan lukisan ini berusia 45.500 tahun. Lukisan empat babi kutil dan dua cap tangan manusia yang membuat adegan naratif ini menunjukkan tingkat kognitif manusia bersejarah yang pada masa itu telah memiliki kemampuan kerjasama, komunikasi, dan imajinasi. Sebagian besar lukisan goa ditemukan di Perancis dan Spanyol ternyata lukisannya nggak jauh berbeda loh. ada yang menggambarkan perburuan, dan juga kegiatan sehari-hari. Lukisan di goa juga mereka jadikan media komunikasi kepada orang lain. Ini juga menunjukkan bahwa sebelum ada buku dan media elektronik, manusia juga telah menyebarkan pengetahuan mereka melalui medium lain. Simbol-simbol di goa diyakini memiliki maknanya masing-masing. Jadi, soal bagaimana kita tahu bahwa pernah ada manusia yang hidup puluhan ribu tahun lalu, itu karena lukisan di goa mereka, iya, media sosial mereka.